Baiklah persahabat, untuk menemani santai malam kalian saat ini, bang Minah akan menyuguhkan kabar bahagia dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bilar. Di gambar pertama ya suatu kebanggaan yang tentunya kita rasakan persahabat diunggahan Lesti Lovers Indonesia. Ini momen ya bersama ayah kejora persabat Persahabat, perhatikan kekompakan kesulitan dari fanbase yang luar biasa untuk selalu menebar kebaikan kita simak juga kalimat caption sebelumnya dituliskan oleh akun official Lesti Lovers Indonesia Lesti Kejora Ayah Kejora Indi Nur Aida Lesti Lovers Anjur Lesti Lovers Purwasuka Alhamdulillah kegiatan hari ini Sangat luar biasa Semoga berkah untuk para donatur Bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Cianjur Amin ya Allah ya Rob Sehat selalu untuk ayah, bibi Indi, dan kakak Lesti Lovers Yang meluangkan waktunya Untuk terjun langsung ke beberapa lokasi bencana gempa Cianjur Masya Allah Ini mah suatu kebanggaan persahabat untuk kita semuanya Keren banget Lesti Lovers. Mudah-mudahan semakin kompak Terus solid Untuk selalu menjadi fan fanbase yang baik Dan selalu menebar kebaikan pastinya Kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Banyak respon dan tanggapan yang sangat positif Di antaranya persahabat dari akun Instagram Nurcahaya2525 Mengatakan Masya Allah semoga kebaikan kalian dibalas tentunya yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Berkah selalu ya untuk semuanya Terima kasih banyak untuk kakak Lesti love versi yang terus kompak dan Solid ter Kali ini agendanya barang ayah ke dan Bibi Indi luar biasa. Kemudian juga Persabed disimak diunggah di Gesi Bang Yudi Revan dua jam yang lalu memposting foto Lesti dan Bilar. Kita lihat Persabed kalimat di postingan Bang Yudi engkaulah takdirku terbaik untuk orang yang terbaik dari orang yang terbaik luar biasa mudah-mudahan. Leslar menjadi pasangan sakinah warohmah, tahan tentunya doa terbaik selalu diberikan untuk Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya perselamat kita simak juga ini ada kabar yang sangat tentu, -tentu membanggakan sekali baru ngeh dan baru tahu bersama ya, dia ternyata Bunda Lesti itu pernah menciptakan lagu buat Kak Marjin di tahun 2015 kita lihat persahabat penampilan Kak Margin Di TVRI Nasional Saat tahun 2015 Masih unyu-unyu banget ya Kak Margin Menyanyikan lagu ciptaan Bunda Lesti Kejora Luar biasa persahabat Bunda Lesti Ternyata pernah menciptakan lagu Buat Kak Margin di tahun 2015 Luar biasa banget ya posting ini diunggah kembali oleh akun Lesti Fati yang sekarang FC kalimat Caption pun dituliskan. Baru tahu ternyata Bun Bunless pernah ciptain lagu buat Margin di tahun 2015. Yuk bisa yuk Bun ciptain lagu buat diri sendiri sendiri. Amin, masyaallah banget ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan Bunda Lesti terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaiknya pastinya untuk kita semuanya. Kemudian juga persilakan perhatikan ada potret Kamarjin dan Bunda Lesti Masya Allah pertamanan yang sangat luar biasa juga persahabat ya Mudah-mudahan persahabat kita doakan silaturahmi Terjaga dan selalu terjalin dengan baik antara Lesti dan Marjin Kita selalu berdoa yang terbaik untuk mereka Kemudian juga kita lihat cidukan vitamin Ada potret Papa B yang sedang duduk di pinggir lapangan persahabat ya dan tentunya, warga Konoha jeli dan sangat pintar sekali bersahabatnya mengenai postingan foto-foto. Persahabat ini tentunya foto minggu lalu, di sampingnya ada Bunda Lesti persahabat ya. Kita simak di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan diantaranya dari akun KKDD08 Ini foto minggu lalu tuh Di pinggir Papa B ada Bunda Lesti Katanya tuh Ada juga tanggapan lain Dari akun Ibnu Arif dan 112022 mengatakan Ini yang minggu lalu Ingat dengan ANZ pakai baju pink waktu nonton Tuh bersahabat ya Jeli banget pokoknya warga Konoha dan kita juga bersahabat sebelumnya ada tentunya beberapa komentar dan tentunya DM bersahabat ya Kepada Kak Rosa harus Les24lar Belum ada cidukan ya Min sepi katanya tuh ya Kak hari ini gak ada vitamin ya Gak ada vitamin ya Wak kering katanya tuh ya Banyak sekali yang menunggu vitamin dan cidukan-cidukan manja dari Leslar Sabar ya sebentar lagi kita minum vitamin kata Kak Rosa Kasihan pasti udah ada udah pada sedikit Kurus ya anak-anakku Aduh Masya Allah banget ya Warga konoha selalu menantikan kejutan Selalu menunggu kabar baik Dan vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar Tunggu saja persahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan bahagia malam hari ini Ini dulu informasi di malam ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh